Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat leslar Dimanapun kalian berada di Fativi Kembali hadir untuk mengabarkan Kabar terbaru seputar les Tiket dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan Channel ini jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, kombinasi subscribe Serta klik tombol notifikasinya Para sahabat tujuannya Agar kalian tidak ketinggalan Kabar terbaru terupdate dan terhangat Seputar leslar tentunya Baiklah para sahabat, let's start, dimana kalian berada yang Tegabat terbaru di malam hari ini Kita mendapatkan asupan vitamin bahagia dari keluarga Rizky Bilar, Pak sahabat ya Yang mana tentunya Bang Bilar dan keluarga besar sudah siap-siap untuk OTW menuju Bandung nih Untuk mempersiapkan acara lamaran, Pak sahabat ya Aduh, luar biasa banget persiapan, sudah matang banget nih Pak sahabat ya Tentunya sudah siap-siap keluarga besar dari Rizky Bilar tentunya OTW Bandung malam hari ini doa kami sahabat ya untuk keluarga Rizky Bilar mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan mudah-mudahan ada kejutan bahagia tentunya pantengin terus biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya persahabat ya postingan tersebut telah post kembali oleh akun Instagram lesti Bilar galeri Underscore ada sebuah kalimat Glebsen yang dituliskan, Bismillah lancar perjalanannya selama sampai tujuan lancar acara untuk tanggal 13. Ya Allah, ayo deg-degan tuh persahabat ya, kita semua pastinya deg-degan banget nih. Yang mana tinggal satu hari lagi kurang lebih persahabat ya, kita akan menyaksikan bersama-sama tentunya acara spesial lamaran les di dan Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans. Ada komentar dari akun Ruli54 mengatakan, "Yang mau lamaran siapa? Yang deg-degan siapa?" Katanya ya. Ada juga komentar lain dari akun Instagram. Erika, apa yang berkomentar, gak ada yang mau bikin acara selawatan bareng gitu di Zoom, biar acaranya lancar, WKWK mau ikut. <tuh> Doakan saling terbaik, mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Kita hanya bisa mendoakan, mensupport, dan mendukung buat idola kesayangan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan cidukan vitamin manja malam hari ini. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian para sahabat mengenai informasi tersebut? Silakan berkomentar. Bang Minucapkan terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.